Gue, gue yang Tali Tali enggak ada ya? Coba tali Rafi aja. Tali lurusin nama kamu siapa? Nama kamu siapa? kamu siapa? Nama kamu siapa? siapa? kamu kamu kamu kamu siapa? siapa? Alhamdulillah, ini adalah Inilah Alhamdulillah, Allah, pengalaman baru bagi saya, yang biasa selama ini 12 tahun di Indonesia, melalui masyarakat yang jaga menentuman, jaga kebersatuan, jaga kebersamaan, damai, sejahtera, ternyata nasib saya berada di Bandar Lampung, atas isi acara, Allah subhanak takdirkan ada orang datang dan Allah selamatkan dari pembunuhan. Saya bisa selamat karena Allah takdirkan. Saya angkat tangan di posisi kedepan leher dan dada dan tusukan cukup keras, cukup kuat. Sambil separuh pisau masuk ke dalam, cukup dalam. Tapi Alhamdulillah di tangan, saya patang di leher. Sambil bata pisonya.